Hipotiroidisme adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak membuat cukup hormon tiroid. Hormon tiroid membantu mengontrol pertumbuhan, perbaikan sel, dan metabolisme. Akibatnya, orang dengan hipotiroidisme mungkin mengalami kelelahan, rambut rontok, penambahan berat badan, merasa kedinginan, merasa sedih, di antara banyak gejala lainnya. Hipotiroidisme menyerang 1-2% orang di seluruh dunia dan 10 kali lebih mungkin mempengaruhi wanita daripada pria. Makanan saja tidak akan menyembuhkan hipotiroidisme, namun kombinasi nutrisi dan pengobatan yang tepat dapat membantu memulihkan fungsi tiroid dan meminimalkan gejala akibat hipotiroid tersebut. Pada video ini, saya akan berbagi tentang diet terbaik untuk penderita hipotiroidisme, termasuk makanan mana yang harus dimakan dan mana yang harus dihindari. Semua yang saya sampaikan berdasarkan hasil penelitian. Bagi yang baru ketemu dengan channel ini, silakan klik subscribe. Jangan lupa like. Beri komen dan bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Tanda dan gejala hipotiroidisme antara lain adalah kelelahan, peningkatan kepekaan terhadap dingin, sembelit kulit kering, penambahan berat badan, wajah bengkak, suara serak, kelemahan otot, peningkatan kadar kolesterol darah, nyeri otot, nyeri tekan, dan kekakuan. Nyeri, kaku, atau bengkak pada persediaan Anda, Menstruasi yang lebih berat dari biasanya atau tidak teratur, rambut menipis, detak jantung melambat, depresi, memori terganggu, kelencar tiroid membesar atau gondok. Hipotiroidisme pada bayi. Meskipun hipotiroidisme paling sering menyerang wanita paruh baya dan yang lebih tua, siapapun dapat terserang penyakit ini, termasuk bayi. Awalnya Bayi yang lahir tanpa kelenjar tiroid atau dengan kelenjar tiroid yang tidak berfungsi dengan baik mungkin mengalami sedikit tanda dan gejala. Ketika bayi baru lahir memang memiliki masalah dengan hipotiroidisme, masalahnya mungkin termasuk menguningnya kulit dan bagian putih mata atau jondis. Dalam kebanyakan kasus, ini terjadi ketika hati bayi tidak dapat melakukan metabolisme zat yang disebut bilirubin yang biasanya terbentuk ketika tubuh mendaur ulang sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Lidah yang membesar dan menonjol, sulit bernapas menangis serak, dan hernia umbilikalis. Seiring perkembangannya penyakit, bayi cenderung mengalami kesulitan makan dan mungkin gagal tumbuh dan berkembang secara normal. Mereka mungkin juga memiliki sembelit, tonus otot yang buruk, Kantuk berlebihan. Ketika hipotiroidisme pada bayi tidak diobati, bahkan kasus ringan dapat menyebabkan keterbelakangan fisik dan mental yang parah. Hipotiroidisme pada anak-anak dan remaja. Secara umum, anak-anak dan remaja yang mengalami hipotiroidisme memiliki tanda dan gejala yang sama seperti orang dewasa, tetapi mereka mungkin juga mengalami pertumbuhan fisik yang buruk, mengakibatkan perawakan tubuh yang pendek, tertundanya perkembangan gigi permanen, pubertas yang tertunda, perkembangan mental yang buruk. Bagaimana hipotiroidisme mempengaruhi metabolisme Anda? Hormon tiroid membantu mengontrol kecepatan metabolisme Anda. Semakin cepat metabolisme Anda, semakin banyak kalori yang dibakar tubuh saat Anda istirahat. <tuh> Orang dengan hipotiroidisme membuat lebih sedikit hormon tiroid. Ini berarti mereka memiliki metabolisme yang lebih lambat dan membakar lebih sedikit kalori di saat istirahat. Memiliki metabolisme yang lambat datang dengan beberapa risiko kesehatan. Ini mungkin membuat Anda lelah, meningkatkan kadar kolesterol darah, dan mempersulit Anda untuk menurunkan berat badan. Jika Anda merasa sulit untuk mempertahankan berat badan Anda dengan hipotiroidisme, cobalah melakukan cardio intensitas sedang atau tinggi. Ini termasuk latihan seperti berjalan cepat, berlari, hiking, dan mendayung. Penelitian menunjukkan bahwa latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi dapat membantu meningkatkan kadar hormon tiroid Anda. Pada gilirannya, ini dapat membantu mempercepat metabolisme Anda. Orang dengan hipotiroidisme mungkin juga mendapat manfaat dari peningkatan asupan protein. Penelitian menunjukkan bahwa diet protein yang lebih tinggi membantu meningkatkan laju metabolisme Anda. Nutrisi mana yang penting? Beberapa nutrisi penting untuk kesehatan tiroid yang optimal. Yodium. Yodium adalah mineral penting yang dibutuhkan untuk membuat hormon tiroid. Dengan demikian, orang dengan kekurangan yodium mungkin berisiko mengalami hipotiroidisme. Kekurangan yodium sangat umum dan menyerang hampir sepertiga populasi dunia. Namun, keadaan ini mulai kurang sering dijumpai karena pemerintah mengharuskan ditambahkannya yodium pada garam dan makanan laut kaya yodium tersedia secara luas. Jika ada kekurangan yodium, pertimbangkan untuk menambahkan garam meja yang beryudium ke makanan Anda atau makan lebih banyak makanan kaya yudium seperti lumput laut, ikan, susu, dan telur. Suplemen yudium tidak diperlukan karena Anda bisa mendapatkan banyak yudium dari makanan Anda. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi terlalu banyak yudium dapat merusak kelenjar tiroid. Selenium Selenium membantu mengaktifkan hormon tiroid sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Mineral esensial ini juga memiliki manfaat antioksidan yang berarti dapat melindungi kelenjar tiroid dari kerusakan oleh molekul yang disebut radikal bebas. Menambahkan makanan kaya selenium ke, ke dalam diet Anda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kadar selenium Anda. Ini termasuk kacang Brazil, tuna, sarden, telur, dan kacang-kacangan. namun Hindari mengkonsumsi suplemen selenium, kecuali disarankan oleh dokter atau ahli gizi Anda. Suplemen memberikan dosis besar dan selenium mungkin beracun bila diberikan dalam jumlah yang besar. Seng atau zinc, seperti selenium, seng membantu tubuh mengaktifkan hormon tiroid. Studi juga menunjukkan bahwa seng dapat membantu tubuh mengatur TSH, hormon yang memberi tahu kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid. Kekurangan Seng jarang terjadi di negara maju karena Seng berlimpah dalam pasokan makanan. Meskipun demikian, jika Anda menderita hipotiroidisme, usahakan untuk makan lebih banyak makanan kaya Seng seperti tiram dan kerang, daging sapi, dan daging ayam. Makanan yang harus dihindari Untungnya, Anda tidak harus menghindari banyak makanan jika Anda menderita hipotiroidisme. Namun, makanan yang mengandung goitrogen harus dimakan dalam jumlah yang sedang dan idealnya dimasak. Anda mungkin perlu menghindari makan makanan yang diproses karena biasanya mengandung banyak kalori. Ini bisa menjadi masalah jika Anda menderita hipotiroidisme, karena anda bisa menambah berat badan dengan mudah. Berikut adalah daftar makanan dan suplemen yang mungkin perlu anda hindari. Satu, jawut atau millet semua jenis jawut. Makanan ultra olahan seperti holdok, kue, kue kering dan lain-lain. Suplemen, asupan selenium dan yodium yang cukup sangat penting untuk kesehatan tiroid, tetapi terlalu banyak dapat menyebabkan kerusakan. Sebaiknya hanya minum suplemen dengan selenium dan yodium jika dokter atau ahli nutrisi telah menginstruksikannya. Berikut adalah daftar makanan yang bisa Anda makan dalam jumlah sedang. Makanan ini mengandung gluten atau diketahui mengiritasi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Makanan berbahan dasar kedelai yaitu tahu, tempe, susu kedelai dan lain-lain. Buah-buahan tertentu Buah persik, pir, dan stroberi, minuman, kopi, teh hijau, dan alkohol. Minuman ini dapat mengiritasi kelenjar tiroid. Demikian informasi yang saya bagikan kali ini tentang tiroidisme dan makanan yang perlu dihindari, maupun makanan yang sangat diperlukan bila Anda menderita hipotiroidisme. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.